Halo teman-teman semua Hari ini saya mau sharing sedikit tentang pengetahuan saya di bidang hukum perusahaan Banyak sekali dari teman-teman ini yang cukup menyenangi badan usaha yang berbentuk PT karena ternyata PT itu mempunyai satu karakteristik spesial yaitu bahwa di dalam PT ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pemegang saham dengan kekayaan PT itu sendiri sehingga kalau sampai ada apa-apa dengan PT tersebut Maka kekayaan pribadi pemegang saham itu tidak akan ikut serta Untuk menjamin kerugian-kerugian yang terjadi di dalam PT tersebut Nah bagaimana sih kekayaan PT itu bisa terbentuk atau ada Jadi kalau teman-teman itu mendirikan sebuah PT Maka teman-teman itu harus menyetorkan sejumlah uang ke dalam PT tersebut Itulah yang akan menjadi harta kekayaan PT kita sebut sebagai modal di dalam PT. Jadi modal yang disetorkan oleh para pemegang saham itulah yang kemudian menjadi harta kekayaan PT. Modal di dalam PT itu ada tiga jenis. Yang pertama yaitu modal dasar itu adalah komitmen awal dari semua pemegang saham pada saat mendirikan PT. Berapa harta kekayaan atau berapa modal yang akan disetorkan ke dalam PT tersebut. Kemudian ada modal ditempatkan dan modal disetor Keduanya ini kurang lebih sama Jadi modal ditempatkan atau modal disetor itu adalah Berapa uang yang benar-benar real disetorkan oleh para pemegang saham ke dalam PT tersebut Sehingga ketika kita sedang membicarakan berapa kekayaan PT itu Maka berapa modal setor PT itulah yang menjadi kekayaan awal pada saat pendirian PT. Tapi teman-teman di sini juga harus tahu bahwa pada saat kita mendirikan PT dan melakukan penyetoran modal ke dalam PT. Tidak selalu kita itu harus menyetorkan dalam bentuk uang tunai Penyetoran di dalam PT itu juga bisa dalam bentuk properti Nah jadi teman-teman juga bisa menyetorkan dalam bentuk aset Yang intinya aset-aset itu harus mempunyai nilai yang bisa ditafsirkan Sesuai dengan nilai pasar atau bisa di -price. Inilah semua yang kemudian menjadi harta kekayaan PT. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih struktur modal di dalam sebuah PT, bagaimana bentuk penyetoran modal di dalam PT tersebut, maka teman-teman dapat mengikuti kelas yang akan diadakan oleh Ansu Gilau untuk mendapatkan info lebih lanjut. Teman-teman bisa stay tune di instagramnya Ansu Gilau. Demikian informasi dari saya. Terima kasih.